Kopi termasuk favorit dalam aneka minuman Ada satu kitab berjudul Tasbitul Fuad Kitab Tasbitul Fuad Karya Abdul bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad lebih dikenal dengan Abdullah Al-Haddad Ada satu halaman yakni di halaman 13 Jilid 2 Di halaman 13 Jilid 2 Al-Jus'usani Ada satu bab Ma yuqalu Indah syurbil kahwah doa atau wudan yang diucapkan ketika minum kopi, menjelang minum kopi, di situ dijelaskan an yurattibu tibu atau yurattabu. tabu, kalau dibaca yurattibu tibu kira fatihah, kalau dibaca yurattabu tabu kira adul fatihati wa ayat al-kursi wa ayatul kursi معي apabila sedang minum kopi pada waktu subuh ya yakni abdu al-haddad menjelaskan ada satu wiridan satu doa ada wiridan ada doa yaitu membaca Fatihah dan ayat kursi sebelum minum kopi di waktu subuh. Yang kedua, Wal Fatihah wa li wa inna a'tainakal kawsar wa qul huwallahu ahad ma'a shurbi qahwati Membaca surat Al Fatihah, membaca surat Li'ilah ila fi Quraish membaca surat Al-Kawasar, surat Al-Kawasar, dan membaca surat Al-Ikhlas, Ulhu Wallahu Ahad, menjelang minum kopi pada waktu duhur. Yang ketiga, wa ma'asyur bi kahwati sahari khasah, minum kopi pada waktu sahur secara khusus khasah, ya qawiyu, 116 kali yang dibaca ya kawiyu ya qawiyu, ya qawiyu. artinya ya Allah yang Maha Kuat dibaca 116 kali itu pada waktu pada waktu menjelang minum kopi sebelum sahur dan di waktu yang lain selain waktu yang dijelaskan tadi itu membaca al-fatihah. Sebelum minum kopi membaca surat Fatihah, atau dan lebih sempurnanya dengan ayat kursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.